Tuh Movement-nya wow, udah bagus gitu Nice Mantap langsung double kill Keren keren keren Oke okay. Cukup ya Enzo Akan aku tunjukkan Jadi sebenarnya Enzo You got a in me you got a Ya Ma Bro, oke kita sudah mulai ya. Kita lihat di sini. Oh, si Enzo dia pakai M13 ya. Wow, kenapa dia nggak pakai sniper Ma Bro ya? Soalnya kan kemarin pas uh, duel sama Ocha dia pakai sniper Ma Bro. Oke kita lihat cara main Enzo nih, ya. Diringket. Wah Enzo memang bagus jitu. Oke, sudah lihat. Enzo, injak poin. Tukang capture Enzo. Masih Enzo so. wow. mungkin Enzo ini ingin menunjukkan, eh, menunjukkan skill, menunjukkan uh, skill airnya ma bro ya. Jadi nggak punya, gak cuma sniper aja yang dia bisa gitu. Wih gila, langsung tuh 3 kill strike ya. Ini kalian kalian nih bisa dibantu bocah ma bro ya. Mantap. Ya, di sini, Bro, langsung di majuin aja. Nah, dan yang ada tuh, so, so. oh, kita buat 6 tahun, Ma Bro. Ya, mungkin kalau soal pendengaran stepnya, kalau gua lihat ya dari Enzo ini agak kurang, masih ya, soalnya dia masih umur 6 tahun. Men, ya, bisa ngecil aja itu udah bagus loh. Serius, bisa ngecil aja itu udah bagus nih. Apalagi udah ditambah, bisa nge ngeleset ya kan? Kau eme aja gitu udah lumayan mantap menurut Oceh, oke ya. nice, wah gokil, selamet ayo, ayo ayo ayo, ini unggul banget ya Ma Bro poinnya. Hmm. Juga kalau seperti itu pasti nggak bisa. Sienzo ternyata kalau main di Ranked ini Ma Bro, buka pakai. ARM ya, 13 belas. kira tuh dia bener-bener suka full sniper gitu. Soalnya yang Ocha lihat sniper dia bagus. Dia di sini pakai trophy bomnya nggak kepake. Letak sama taktikalnya masih belum kepake. Masih bener-bener full ngandelin senjata. Tapi udah bagus sih menurut gua Tetap, uh, ultinya belum dia pakai Enzo kamu belum pakai Ulti keluarkan anjingmu itu K9 unit Santuy Santuy tungguin aja ya yeah, mati <laughs> uh, yeah. aduh harus tadi pas diar Enzo pakai K9 unit ya Ultinya kalau lagi jauh gitu ya sayang kalau dipakai. nice nice nice nice cabut dulu itu wah agak linter ya habis ngekill narik itu bagus ya ya iya bagus banget Enzo. kacau Oke okay. Masih menunggu momentumnya sepertinya Enzo mainnya sabar banget mah bro kalau gue lihat ya Dan Keliatan sih Dari cara dia main sniper Pas duel lawan gue di video sebelumnya, Dia tuh uh, Suka main yang lebih ke mantek gitu loh Nungguin lewat musuhnya Ya jadi kayak nge-scope terus nah, Sebenarnya kayak gitu bagus sih ya. Permulaan yang sangat baik menurut gue Oke okay. langsung aja turun. 4. Oh, so so. belakang lu lo. So. Uh. Buena oh, udah 75655 bro. Belakangmu sih. So. Nice. Mantap lah sudah double kill keren keren keren hati-hati Ulti, wih Ulti aja di counter sama dia. Oh, nice try, nice try. Langsung aja ke capturean selanjutnya ya. Hmm. btw ini ada layar di depan juga ada layar nih. Harusnya gua ngadep ke depan aja ngeliat nih. Ya sekali ngobrol sama kalian mah bro. Aduh, mati Enzo Ayo, Enzo Enzo diem, kenapa nih? Kananmu, kananmu uh, Kurang pok, Oke, okay, belakang Oke, okay, Enzo hidup lagi lah, Bro Oke, okay, langsung aja airshot Keluarkan anjingnya K9 unit nah, Ada UFO musuhnya Enzo Boh, gila. Ense jadi tukang potong nih, ma Bro. Ya tukang kat. Eh, ini kalau udah gede nih, misal jadi pro player ya, dia ya menurut gua jadi apa ya, cocoknya uh, player all roles ya, yang bisa semua senjata menurut gua. Yang bisa senjata sniper, senjata AR, senjata SMG, yang menguasai segala hal tapi kalau dari sini eh, kelihatannya playernya sih lebih ke arah harus terus wah bro, bro ya Snipernya jago hmm. eh helm gua habis sih eh. <laughs> sambil nontonin Enzo ya kan Menganalisis gameplaynya gitu loh, ini kan akan sangat mengasihkan ya. Jadi, kalian nih yang bener-bener baru main ke Odeon nih bisa belajar juga nih dari Angel. Tapi uh, yang gua lihat ya, Enzo uh oke, okay. akhirnya secondary keluar, Pak Bro, mantap sekali dia tidak menggunakan bom ya misalnya untuk lari ya. dia masih membawa nanti senjata terus cik cik cik cik cik cik cik cik karena musuh oke mantap zo lagi lagi zo jangan sampai kalah ya zo lagi lagi menang ya zo nice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 keren keren keren keren, emang <tuk> legend kenapa nggak pakai emang Baiklah ma Bro, sekarang ya gua mau ngajakin Baywan ma Bro ya. Pake Enzo, oh, udah, udah udah udah, nih Enzo udah, udah siap. siap. siap. siap. siap. bayawan apa kita Zo? Tadi kan kamu pakai M13 tuh, pakai AR sniper ya, yeah. sniper lagi. Udah siap Zo? Udah siap Sini. belum? udah siap, udah siap. Oke, ya ya, baiklah Bro. Kita lihat kemampuan bocil satu ini. Ya, kasih tahu yang serem-serem atau jangan? <laughs> <laughs> tapi menurut gua sih uh, Boca 6 tahun ya. Walaupun waktu itu sebenarnya uh, dia nggak ngalahin gua di konten sebelumnya. Tapi dia kilu main banyak dan melebihi bapaknya gitu loh. Jadi gue kagum, enam tahun udah bisa kayak gitu. Mana sih bocil? Bocil? Mana bocil? Eh, kenapa tuh salah pencet kali ya? Salah pencet, salah pencetnya bocil nih. Hahaha uh. uh. Oke okay, mainnya macam, uh, gila ya. Coba kita cuma cuma bermainnya ya kalau main sniper. Udah bisa ngasal-ngasal ngeser gitu tuh, mantep gak sih, ya? Oke, okay, gua nggak nembak deh. Gua pengen ngetes aja kemampuan. Uh, tembakannya si bocil ini gue pengen ngetes dia tuh kan ada lumayan lincah gitu loh ini gue akan belut-belutin <laughs> sebelut-belutnya gue sama kaya dia bisa oke okay. oh. ntar gue kebanyakan ngepur nih ntar gue kalah beneran aja Wah, oh, what Hitmark mark mah, bro? Hit mark. Cil, cil, cil, cil, cil. Ayo, tembak gua lagi, cil. Denzo, Enzo, ayo, Denzo. Denzo. Ya, Denzo. Oh, Denzo. Kamu harus berlatih Denzo. Gua mau lihat Ayo Biar quick scope tuh itu bagus gitu. Gua jarin udah semakin oke okay nih, mah Bro, terus semakin oke. Okay. Ayo, jo. Wow! Ya, kalau jarak ke lumayan jauh bagus nih Enzo. Enzo. Wah, gue loh. Nggak, nggak boleh, ngepor, nggak boleh ngepor, teman, -teman. Oke. Okay. Karena oh, itu, oke, oh, udah quick stop, teman-teman. <laughs> quick scope ya, langsung tembak saja. Wah, oke okay, sih, oke okay, sih. Enzo ini, gue sangat ragu dengan bocah ini. Kalau gue latih ya Bro. Dia Bakal jago sih Masih sekarang aja itu menurut gue udah Lumayan jago gitu loh ya Bakal bisa melebihi Bapaknya sendiri <laughs> Ya, ya Secara kan kalau dari so soal uh, Umur kan uh, Kenzo ini kalah ya Sama bapaknya Tapi skillnya tuh Kalau Kenzo lebih bagus apa gua, gua mulai serius kita melatih kecepatan quickscope nya Enzo oke okay. belum mana kau Enzo <laughs> kiki kiki Kita main jauh-jauhan aja, zo. Wih! Kelihatan, Bro. What the heck? What the heck? Eh, tuh. Momennya oh, udah bagus gak, sih? tuh move-nya udah bagus gak sih ya udah better nggak sih semakin terlatih nih zo so. tuh move-nya bagus ya cara dia menghindar dari gue tuh udah bagus menurut gue bro no kan coba lihat gimana menurut kalian Snapron nya udah bagus Enzo. Uh. Akan jelas diganti si senjata, diganti pisau lari ya kan, Enzo. Enzo. Wah, gue gak boleh ngeremehin dia nih. Gue gak boleh ngeremehin dia nih. Pas banget sih. Masih. gila btw ini gue bikin kota jam satu malam abro ya kata bapaknya tadi uh, gue chat Senzo ini tidur kalau jam 7 gitu kan kan gue bilang kalau mau mabar sama gue abro ya gue bilangnya ke bapaknya tuh eh uh, jam 7 habis si gitu loh. Nah, si apa? Bapaknya bilang kalau Enzo ini lagi tidur, jadi baru bangun jam jam 11 ya. 11.12. Sekarang udah jam satu. Oke. Okay. Cukup Enzo. Akan aku tunjukkan diriku sebenarnya Enzo. Kamu harus belajar dari sini Enzo. Wah, gila, gue udah kesel gitu, masih kenal loh. Seperti itu, Enzo, seperti itu. wuit makmulu ya, apa gue ngancam kali ya udah jam 1 malam ini nah gitu kasih tau seram serem kenapa ngeperan deh uh. tadi sengaja gak gue tembak mah bro gua kira Enzo bakal miss tapi ternyata tidak. Anjay. <laughs> Yang gue lihat kemampuannya itu kalau lagi dideketin gitu ya. Itu bisa loh mah bro, ngkil dua pas lagi adu belut nih lagi nikat lagi bakal depan napak set gitu loh bisa dia mah bro ayo Enzo kamu harus belajar latih eh Mana dah? mati. Oke, okay, mah Skornya belum main banyak Enzo yang ngekill lo, Cak. kematian nih. Ya, yeah, umur segini loh, bandingin sama gue yang umurnya udah 20-an ya. <laughs> Keren Enzo. Lagi enggak Enzo? Apa udah? Lagi-lagi lagi Hah? Lagi? <tuk tangan> <tuk tangan> ampe apa? Ampe sahur, ampe azan subuh Aku perasaan juga apa main sama Bang Ocha? Kenal gak? Gak tahu <tuk tangan> perasaan Gak tahu Gak tahu sampai lagi-lagi Sampai lagi terus Ketagihan <tuk tangan> Enzo-nya malu Bang Ocha Kenapa? Kenapa? Enzo-nya malu jadi dia tadi dia diem Oh iya. Tapi setiap hari YouTube-nya diulang-ulang sampai 100 kali. Wah. <laughs> itu, itu viewersnya 100 nya 100-nya tuh Enzo Bang Oca. Bang Oca Enzo Bang Oca, Oca mu. Oh, <laughs> nonton. <mulu. laughs> nonton. Kalau ada notif loncengnya bunyi mulu. <laughs> <laughs> <Nonton> mulu. <laughs> oh, mulu. <laughs> Aduh. Aduh. Keren emang Enzo. Enzo mau lagi. <laughs> Enzo mau lagi. Pokoknya Bang Oca panutanku ya, Jo. Enzo ditanya. Pen, penonton apa? Pen, penonton apa? <tik> lagi? bermain lagi. bermain lagi kan harus semangat harus semangat <tik> <Lalu, tik> semangat kalau mau jadi nanya jawabnya kan cuma oke okay, ma bro biasanya begitu di rumah iya <tik> <tik> <tik> oh. <tik> udah, udah, udah malam. eh udah malam udah pagi sih ini udah pagi dah Da. Makasih ya, Cha. Makasih. Sampai jumpa lagi ya. bye-bye dulu dong. Itu sudah. Buat mabruk buat mabruk Ya udah semuanya. Dadah. Buat magrof. Ya udah. Dadah semuanya. See you next.